Welcome back to my channel Di video kali ini, aku mau sering pengalamanku dulu yang pernah aku alami Tentang tumit kasar, kering, dan pecah-pecah Apakah kalian tahu penyebab tumit kasar, kering, dan pecah-pecah? Penyebab pertama karena terlalu sering terkena air atau terlalu lembab Penyebab kedua, karena kekurangan vitamin A, C, E, p 3 dan mineral. Penyebab ketiga, karena terlalu sering mandi air panas. Dan keempat, karena memakai sabun yang tidak tepat. Semua penyebab itu bergantung pada pola hidup kita. Lalu solusinya apa? Kalau tumit udah kering, kasar, dan pecah-pecah? Tenang, aku punya solusinya. Ini dia solusinya, pakai heel Heelsoft. Heelsoft adalah krim yang diformulasikan khusus untuk merawat tumit kasar, kering, dan pecah-pecah. Kalian gak perlu khawatir, karena Heal soft sudah berpikir dan halang. Soap mengandung empat bahan aktif yaitu Natural Vitamin E sebagai antioksidan Dimeticon sebagai emolien untuk menjaga kelembapan kulit Urea untuk menjaga kadar air yang terkandung dalam kulit Dan ekstrak natural aloe vera untuk menjaga kelembapan kulit Kalian bisa pakai Heal soap 2-3 kali sehari belum diolesin Kaki harus dalam keadaan bersih Lalu ambil secukupnya Dan oles secara merata Ke bagian tumit yang kering Kasar Dan pecah-pecah Teksturnya creamy Gak lengket sama sekali Setelah pakai hilsap selama seminggu Kulit tumitku jadi lembab Halus dan retakan-retakannya mulai menghilang Buat kalian yang penasaran dan pengen coba heal soap, Kalian bisa beli ini di akotik, toko-toko kosmetik, atau di online shop Seperti Shopee, Tokopedia, TikTok shop, dan Wechatnya Untuk link pembelian, aku taruh di deskripsi Segitu dulu sharing tentang pengalamanku